Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan rundown acara hari ini, di mana yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat adalah sambutan dari kepala SDIT IMC, Kemudian pembacaan profil pembicara. Selanjutnya penyampaian materi oleh tim GLC diwakili oleh Bapak Kasoli MM. Kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Oke, baik Bapak Ibu yang terhormat. Selanjutnya kita akan masuk ke acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ilham noh, Ilham Novel SPD kepada Bapak Ilham kami persilahkan. Kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Walakad Ateyna Nukman Al-Hikmata Anishkur Lillahi وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ نُقَمَانُ لِبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي الصالح. وفي صوره في عامين، أن لي ولوالديك إلي المصير وإن على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا فَإِنَّ لَكُمْ تَعْرُفُهُ وَصَاحِبَهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَانْتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أناب إلي. ثُمَّ إِلَيَّ مرجعكم فأنبئكم بِمَا كنتم تعملون. Ya bernyya, inna ha, inna teku mithqal habbat, minn khardal, fi sakhra, fa takun fi sakhra, au fi samawati, au fi al-arbi, yate Allah. إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعِر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحى. إن الله لا يحب كل مختلف Waqfidh فِي masyik waagbub مِنْ صَوْتِكَ Inna anka wal aswati na sootul hamim Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Pak Muhammad Izi, MH Kepada Pak Izi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu hadirin sekalian, marilah sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mengadakan tangan kita kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita pada hari ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Robbal alamin, ala haziimiah, hawlikuimu yakuwisoniha, wala katutudna bini stopa, wasallam, alfa tihah, taungihi bilah, himilah surat yang dimakan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan Ya rabbana Allahumma nuril asrar wa sayyidina Muhammadan al al wa akhir Adanya amin Allahumma inna wa juluna wa julu walidayna warhamhuma kama arabayaana Allahumma Allahumma Allah Allah ALLAHUMMA INNA Wa wa husli Allahumma ina nasa aluka imanan daima wa nasa aluka qalqan khasi'a wa nasa aluka yaqinan sariqah wa nasa aluka khairan kathiran wa nasa aluka dinan khayyma wa nasa aluka al-afa wa afiyah wa nasa aluka tamam al-afiyah wa nasa aluka syukru al-afiyah wa nasa aluka al-jumaa al-innas al Allahumma ja'al awladana wa jiriyatana wa ahlana min ahlil khair Maulidul Ba'dah, Ahli Takwah, Ahli Syirik, al Quran, Berahlah Tuhan yang Wa Allah Di Auladina Wa Wa Hablana Min Rabbana habnana min azwajina wa zhriyadina min Rabbana auzi'na صلى على والدينا و نما الله Alhamdulillahirobbilalamin, taklubalulah wa wa ta ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Izi, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Sit Insan Mandiri Cendekia yang dalam hal ini akan diwakili oleh. Bapak Ahmad Ghazali SPD, selaku Kepala SDIT Insan Mandiri Cendekia. Kepada Bapak Ahmad Ghazali, kami persilakan. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad Yang terhormat dari tim GLC, Global Learning Center, Bapak Haji Kasoli MM, Bapak Mu'as SAG MM, dan Ibu Muliana Selamat datang Pak Ibu Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Guru Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cidikia Palembang Dan yang Sangat kami Banggakan Ayah Bunda Para Ayah Bunda, SIT, Islam Terpadu, Insan Mandiri, Jendikia, Palembang <tuh> Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan Seminar Hasil dari pelaksanaan LSR, Learning Style Research, dan RKS, Research Kematangan Sekolah Bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua dan ayah bunda, pada hari ini adalah kegiatan seminar hasil yang mana mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan ilmu pengetahuan dari maksud dan tujuan kegiatan LSR dan RKS, sehingga Ayah Bunda, Bapak Ibu Guru, dan semuanya yang ada di SITIMC dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dan kerja sama antara Ayah Bunda dan sekolah, sehingga menjadi lebih maksimal, sehingga apa yang harus kita lakukan dari hasil... Semua hasil observasi, semua hasil riset Kematangan yang ada dari ananda kita semua Dapat kita kembangkan sesuai dengan gaya belajar Dan gaya mengajar dari Bapak Ibu Guru semua Oleh karena itu mudah-mudahan Kegiatan seminar pada pagi hari ini Akan mendapatkan manfaat untuk kita semua Dan satu lagi, terima kasih kepada uh, tim GLC yang telah menyempatkan waktunya uh, mengisi acara pada hari ini. Uh, kepada ayah bunda juga terima kasih yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan seminar pada hari ini. Uh, kami mohon maaf apabila kegiatan pada hari ini uh, ada hal-hal yang uh, sedikit kurang Uh, uh, kurang mengesankan Atau uh, Kurang maksimal Seolah ke depan kemudian hari Akan terus uh, ada perbaikan uh, Di SIT Insan Mandiri Cindikia Palembang Itu saja yang dapat saya sampaikan uh, Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kepada Allah mohon Ampun saya tutup bila taufiq wal hidayah waridu wal inayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik kepada Pak Ahmad Ghazali terima kasih banyak selanjutnya adalah pembacaan profil pembicara Di sini di samping saya sudah ada Bapak Haji Kasoli MM selamat datang Pak iya baik sebelumnya saya akan membacakan ya Pak biodata dari Bapak Kasoli Ya. Di sini Pak Kasoli, Pak Haji Kasoli MM, beliau bertempat tanggal lahir di Subang ya Pak, 17 Oktober. Kemudian latar belakang pendidikan ya Pak, saya langsung aja ke latar belakang pendidikan. Ini oh Bapak dari Jawa Barat nih ya Pak, terakhir Bapak dari IKIP Jakarta dan juga Pasca Sarjanannya dari STIE Kusuma Negara Jakarta. Nah untuk pengalaman kerjanya saat ini ialah trainer dari Global Learning Center atau GLC Indonesia, kemudian konsultan guru Buah Hati Jakarta. Selanjutnya adalah dosen STID Al Hikmah Jakarta, kemudian tim penulis buku tematik Direktorat PKLK Kemendikbud. Nah, yang terakhir adalah sertifikat instruktur instruktur BNSP. Luar biasa ya profil pembicara kita hari ini dari Pak Haji Kasoli MM. Oke Pak, tanpa berlama-lama ya Pak, mungkin kita akan langsung aja uh, masuk ke penyampaian materi oleh Bapak Haji Kasole M.M. kepada oh uh, ya kepada Bapak kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu uh, pemateri menyiapkan materinya, kita akan melihat video profile dari Sekolah Islam Terpadu Insan Mandiri Cendekia. Berikut tampilan videonya. BELL RINGS <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang kita pahami bersama Bahwa pada hakikatnya dalam setiap diri manusia Melekat sifat pemimpin yang harus ditumbuh kembangkan dari waktu ke waktu Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya Seperti yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah alaihi wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap yang dipimpinnya. Mengingat pentingnya menumbuh kembangkan karakter pemimpin, maka SIT Insan Mandiri Cendekia atau IMC mempunyai komitmen untuk mendidik siswa-siswi IMC agar mempunyai karakter pemimpin yang kuat, seperti karakter kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah konsep dan gagasan menumbuh kembangkan kecendekiaan atau kecerdasan atau sifat faltonah. Kita semua menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai potensi kecerdasan yang tidak harus sama. Oleh karena itu, di SITIMC, potensi kecerdasan siswa dikenali dan dikembangkan melalui pola pembelajaran dengan mengakomodir konsep kecerdasan beragam atau multiple intelligences. Selain cerdas, seorang pemimpin harus memiliki karakter jujur. Kejujuran adalah nilai fundamental dan modal dasar yang harus dimiliki setiap orang Apalagi calon pemimpin di masa depan dan di IMC nilai kejujuran diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran Baik di dalam maupun di luar kelas Karakter pemimpin berikutnya adalah disiplin Seorang calon pemimpin harus membiasakan diri disiplin dalam segala hal supaya kedepannya bisa mendisiplinkan orang lain. Kedisiplinan akan melahirkan keteraturan, keindahan, kebersihan, efektivitas dalam bekerja serta mendidik kemandirian. Kedisiplinan, kebersihan, dan kemandirian ditanamkan di SIT IMC melalui kebiasaan tepat waktu dan mengurus keperluan masing-masing Termasuk di dalamnya kebiasaan untuk mengantri Selain cerdas, jujur, disiplin, bersih, dan mandiri, karakter pemimpin selanjutnya adalah peduli Seorang pemimpin yang baik harus menunjukkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan sekitar Kepedulian diasah melalui pembiasaan berempati terhadap sesama dan pada akhirnya kepedulian akan melahirkan sifat kasih sayang Sifat kasih sayang ditunjukkan dengan sangat kuat melalui contoh atau tauladan dari guru-guru INC yang mengajar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karakter pemimpin selanjutnya adalah mempunyai kemampuan untuk menyampaikan atau tablir. Termasuk di dalamnya kemampuan dalam membaca, menghayati, menghafal dan melafalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, di IMC program tahfidz dan tahsin Al-Qur'an merupakan salah satu program unggulan kita. Karakter kemampuan dalam menyampaikan ini terutama akan dilatih dan ditumbuh kembangkan di SMPIT IMC yang insya Allah akan dibuka mulai tahun ajaran 2022-2023 melalui serangkaian kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Siswa IMC akan dibiasakan untuk merancang dan membuat ide atau gagasan Dan mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan tersebut dalam sebuah proyek yang melibatkan tim Dengan segala sumber daya yang ada dan dengan dukungan ayah bunda Insya Allah IMC akan berkembang dan melahirkan generasi pemimpin dengan karakter yang kuat dan islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda huda wadinil haq yudhiruhu kullih wa, wa kafa billahi syahida ilaha illallah wa asyhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya allahumma shalli ala sayidina muhammad wa ala, ala muhammad yang saya hormati kepala sekolah SIT Insan Cendikia Palembang Bapak Ahmad Ghazali S.Pd. Yang saya hormati para pengurus yayasan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, serta ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di kesempatan yang sangat baik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah karena telah meniatkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar. Ya. Kalau saya sebagai guru tentu ada pendidikannya. Ya. Saya pernah mengalami pendidikan namanya SPG ya di situ ya. SPG itu sekolah pendidikan guru negeri di Subang. Sementara untuk menjadi orang tua, tidak ada sekolahnya, tidak ada perkuliahannya. Kita harus menyadari sendiri bahwa untuk menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang baik tentu perlu dibekali. Bekal yang sangat eh, dibutuhkan sementara ini adalah mengikuti kegiatan-kegiatan parenting <tuh> atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Dengan demikian, maka insya Allah kita termasuk menjadi orang-orang yang sedang melaksanakan tolabul ilmi. Kita tahu bahwa orang yang sedang menuntut ilmu pahalanya luar biasa, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini profil saya, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh eh, host kita, Ibu. Ibu Hanifa, ya, Ibu Hanifa, terima kasih. Jadi, beliau ini menjadi guru di MC. Saya beberapa hmm. kali pernah ketemu, ya, baik dalam kegiatan training guru maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara menggunakan, mengambil data dari kegiatan LSR yang kita ketahui bahwa MC Palembang ini. Bekerja sama dengan Global Learning Center tentang bagaimana mengambil data, memotret dominan kecerdasan anak-anak kita. Baik, untuk kesempatan hari ini kita coba simak tentang LSR. Oh iya, ini pengalaman ya Bapak dan Ibu, Ayah Bunda, ini pengalaman ketika saya memberikan seminar LSR training guru, mendampingi sekolah. Ini kota-kota yang pernah saya kunjungi. Jadi ke Palembang ini sudah-sudah. Bahkan sebelum di Palembang eh, sekarang ini, saya sudah lama ya di Lubuk Linggau. Ya, di Lubuk Linggau beberapa tahun yang lalu, saya mendampingi pesantren modern Arisala. Bahkan ada yang jadi alumninya alumninya jadi guru di sini. <laughs> Baik, eh, Ayah Bunda, Mohon maaf sebelumnya, tadi ada kendala sinyal sehingga ada terlambat. Nah, kenapa ayah bunda kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang adanya seminar LSR ini. Jadi ada beberapa kendala yang dialami para orang tua. Saya sebagai guru, sebagai dosen pernah mengalami ya terutama saat saya menjadi guru SD. Saya pernah menjadi guru SD 9 tahun ya di kelas 1. Jadi 9 tahun di kelas 1. Nah setelah itu diberikan kesempatan untuk menjadi guru di kelas 6 ya. Dipindahkan lagi tapi masih dalam satu naungan sekolah yang sama karena ada SMP dipindahkan lagi di SMP Lima tahun dipindahkan lagi, ada SMA dipindahkan lagi, dan seterusnya. Yang belum pernah jadi guru TK. <laughs> Ayah bunda ini yang saya pernah alami. Kenapa harus mengetahui terlebih dahulu tentang kecerdasan anak-anak kita? Karena ketika anak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, ketika sekolahnya itu... Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak kita, maka menjadi beban mental, beban psikologis, dan ini juga menjadi satu kendala untuk bisa berprestasi lebih optimal. Ya, misalkan contohnya, anak masih usia TK dipaksa untuk SD dengan indikator anak saya udah bisa baca anak saya sudah bisa berhitung, dan lain sebagainya. Ternyata banyak potensi yang harus disiapkan saat anak akan mengikuti sekolah formal, seperti sekolah SD. Berikutnya, yaitu ada ini, undang-undang, ya ayah bunda, ada undang-undang tentang perlindungan anak, di mana setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, ini ada undang-undangnya. Artinya, ketika kita menyekolahkan sesuai dengan kondisi anak, ini ada aturannya, ya. Contoh, misalkan masuk TK usianya untuk TK A, ya. 4 sampai 5 tahun ini ada ketentuannya ya TKB 5 sampai 6 tahun sehingga setelah tujuh tahun lebih matang ya tapi karena untuk swasta biasanya ada rentang antara 6 sampai 7 tahun Begitu ya jadi ketika kita memberikan pengajaran sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anak kita sesuai dengan undang-undang agak kesini bisa nah, ya selanjutnya nah di dalam eh, peraturan yang pernah ya di bukan peraturan hasil riset dari Kementerian Tenaga Kerja ternyata ayah bunda yang bekerja di negara kita dominasinya itu 63 persen orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Karena apa? Mungkin ada yang dipaksa untuk sekolah di tempat yang mungkin dalam hati anaknya nggak menyukai jurusan itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang kurang optimal atau perlu biaya lagi untuk sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan bekerja. Ini yang di riset tahun 2000. 17. Lanjut. Nah, kenapa harus ada kegiatan LHCR ini? Harapannya ayah bunda ketika memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua, harapannya mengetahui sejak dini potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya. Ini mau kemana anak kita, tinggal mengembangkan. Dan manfaat dari seminar ini, ayah bunda, ya, yang pertama akan meningkatkan keterampilan atau skill. Skill apa yang harus dimiliki? Yaitu skill ketika memberikan pengajaran pendidikan kepada anak-anak kita. Kita tahu ketika... Kemarin pandemi, ya, anak-anak belajar online di rumah tidak sedikit itu, sekitar jam 7 sampai dengan jam 10. Anak-anak tuh banyak yang teriak, "Mama sih ngajarinya nggak bisa gitu ya," atau sebaliknya, orang tuanya teriak juga, "Kamu ini diajarinya susah," dan lain sebagainya, banyak ceritanya ya. Makanya tidak sedikit di YouTube yang mengunggah konten-konten. Uh, lucu, viral, dan lain sebagainya. Sangat banyak yang melihat. View-nya ribuan. Ya. Ada orang tua di Gorontalo yang mengajarkan tentang Pancasila. Satu sila saja berjam-jam. Nah, ya. Suruh uh, ketuhanan yang Maha Esa kebalik-balik. begitu ya Dan lain sebagainya. Banyak ceritanya. Nah, ini harapannya walaupun Bapak dan Ibu bukan menjadi Seorang guru yang resmi di sekolah, tetapi dengan adanya kegiatan ini meningkatkan bagaimana cara mendidik yang berkualitas. Selanjutnya, akan meningkatkan pemahaman tentang minat dan bakat anak-anak kita. Jadi meningkatkan pemahaman. Dan yang paling penting lagi, di bagian bawah, bagaimana sikap berperilaku sebagai orang tua yang baik, yang bagus, dan tentu sesuai dengan aturan yang ada. Yaitu, etitudenya nanti akan ditambah. Jangan sampai nanti ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik, tapi dengan iringan-iringan kata-kata yang kurang bagus. ya Apalagi kalau misalkan dengan kata-kata yang menjurus kepada doa. Ingat Bapak dan Ibu, ketika orang tua berkata, Orang tua menyampaikan kata-kata di depan anak itu adalah doa, makanya harus hati-hati begitu ya. Lanjutnya, Bu Hanifah, ini dilewat saja karena videonya ada di sini nggak bisa jalan, bisa coba. Mari kita simak tentang kecerdasan, ya, tentang kecerdasan yang harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan ya nah, ini kita simak menurut para ahli sudah terus, terus terus tadi ya nah, menurut para ahli maupun dalam kamus ya jadi kecerdasan di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kecerdasan adalah perbuatan mencerdaskan kesempurnaan perkembangan akal dan budi. Nah di sini akal dan budi maksudnya sikap perilaku akhlak ya, nah, mencerdaskan seperti ini. Akal yang dimaksud adalah ada namanya kepandaian, ketajaman pemikiran. Jadi kalau yang di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eh, kecerdasan bukan saja berhubungan dengan akal dan pikiran tetapi perilaku ahlak yang mulia itu pun kategorinya anak yang cerdas Posisinya itu. selanjutnya menurut pandangan Islam nah kita coba yang dimaksud dengan kecerdasan seperti apa menurut pandangan Islam yaitu ilmu yang merupakan bukti kejelasan orang yang memiliki banyak ilmu ingat bapak ibu ya ayah bunda ketika anak anak kita akan belajar diajarkan tuh oleh para gurunya apalagi di insan Cendikia ini ya sebelum belajar anak anaknya diajarkan doa dulu Robi zidni ilma warzukni fahma nah ini kalau kita simak artinya Robbi zidni ilma itu artinya ya Allah ya Tuhan kami Robbi zidni ilma tambahkanlah ilmu. Karena kalau kita ingin sukses di dunia syaratnya harus pakai ilmu. Ingin sukses di akhirat pakai ilmu juga. Nah, oleh sebab itu ketika kita menyekolahkan anak-anak kita kita sedang membekali kecerdasan, sedang membekali ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Lanjut, nah, ini ada di dalam Alquran. Selanjutnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, lanjut, ya, jadi orang yang cerdas, ya, di sini dijelaskan orang yang bisa mengintrospeksi diri. Dan melakukan amal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya, apa di sini bahwa orang yang cerdas memiliki kemampuan perencanaan yang matang, bukan saja kehidupan di dunia tetapi di akhirat. Itulah yang dimaksud dengan orang cerdas selanjutnya. Nah, di dalam hadis yang lain, ketika dalam suatu dialog, ya Rasulullah dengan para sahabat. Ditanya Rasulullah, yang dimaksud orang yang cerdas itu seperti apa? Lalu Rasulullah menjawab. Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik ahlaknya. Jadi di insan mandiri cendiknya ini, insya Allah selain dibekali dengan ilmu-ilmu, juga diberikan akhlak ahlak yang mulia, contoh-contoh kebaikan, berperilaku yang baik. Sayang, teman, ya, hormati, menghormati guru dan lain sebagainya. Sayang terhadap orang tua dan seterusnya. Begitu ya, ini hadis Ibnu Majah dan hadis Asan. Lanjut, nah, sedangkan kecerdasan menurut al e, Albert ya salah seorang tokoh yang menemukan. yang menemukan tentang tes IQ, ya, tes IQ menjelaskan bahwa kecerdasan, bisa. kecerdasan adalah, ya, kecerdasan dijelaskan oleh Albert Binet ini dengan arti bahwa Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang dilihat hanya dari sisi verbal dan logika seseorang. Artinya apa? Bahwa orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki kemampuan di dalam menyampaikan informasi. Ya, di dalam menyampaikan informasi lalu punya kekuatan logika yang tinggi. Itulah yang dimaksud dengan orang cerdas menurut Arped Dinet. Nah, sifatnya etnik. Apa tuh yang dimaksud dengan etnik? Keturunan mempengaruhi kecerdasan anak-anak. Jadi, Ayah Bunda, menurut penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan menurut Arped Dinet ini ada unsur keturunannya atau di dalam bahasa psikologi perkembangan namanya Hereditas, ya, turun-temurun begitu. Selanjutnya, ini hasil tes IQ-nya, ya, di bawahnya saja. Nah, ini klasifikasinya: jadi, ada anak yang jenius, ada anak yang sangat cerdas, dan seterusnya. Ini banyak, ya, klasifikasinya. Ini tes yang digunakan. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan, tetapi setelah di tes ini, ya, sebagaimana penjelasan tadi, bahwa tes IQ itu bersifat konstan, artinya tidak berubah. Nah, berbeda dengan penjelasan berikut ini. Jadi, para ahli psikologi itu, para ahli psikologi itu terus menggali tentang kecerdasan, terus mencari tentang eh, kemampuan seseorang, jadi tidak mengandalkan tes IQ saja. Akhirnya ditemukan menurut William Stern ini, psikologi dari Jerman, bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan adalah kemampuan adaptif mental terhadap permasalahan. Dan kondisi kehidupan yang baru. Jadi ayah, bunda, perlu kita ketahui. Menurut para psikologi, yang dimaksud dengan kecerdasan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Jadi ada anak baru masuk, sudah punya teman baru, sudah banyak temannya, sudah kenal dengan para guru. Itu juga salah satu indikasi anak yang cerdas. Ada juga nilainya bagus dulu di TK, bisa baca, tapi lama punya temennya. Nah ini ya, kita ketahui bahwa yang namanya kecerdasan itu berbeda-beda. Kecerdasan itu ada kemampuan-kemampuan eh, khusus yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh juga cepat memberikan eh, julukan anak ini pintar anak itu bodoh nggak boleh. Bahwa yang namanya kecerdasan bersifat e, berkembang sesuai dengan perkembangan anaknya. Lanjut. Selanjutnya ayah bunda ini dijelaskan ulang atau di apa namanya revedi ya. tentang kecerdasan oleh Howard Gardner. Howard Gardner ini memberikan penjelasan tentang kecerdasan dibagi menjadi tiga ciri. Yang pertama, yaitu kebiasaan. Oleh sebab itu, ketika anak yang sedang di LSL, ditanya kebiasaannya. Ditanya yang sering dilakukan. Ayah Bunda, mohon maaf, apakah anak ayah ini atau anak ini senang nggak kalau melihat buku-buku ah kebiasaan yang ditanya ya senang pak apalagi kalau misalkan bukunya ada gambar-gambarnya banyak nah kebiasaan lalu kalau misalkan ada masalah apakah mencari solusi mencari masalah mencari apa namanya pemecahan masalahnya sendiri atau cepat-cepat ngomong ke orang tua nah, begitu yang ditanya di dalam Penjelasan yang disampaikan oleh Howard Gardner bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah, mencari solusi saat menghadapi permasalahan. Berikutnya, menciptakan sesuatu. Jadi orang yang cerdas mampu menciptakan sesuatu. Ini tiga ciri dari orang yang cerdas menurut Howard Gardner. Begitu ya. Selanjutnya, Wat Garner ini mengelompokkan menjadi delapan dominan kecerdasan. Yang pertama, cerdas linguistik. Ya, orang yang cerdas linguistik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, komunikasinya bagus. Menyampaikan dalam bentuk e, lisannya itu mudah dipahami oleh orang lain. Contohnya, misalkan ya. Ada penyair kayak Taufik Ismail ya Ada presenter ya. Ini orang Wong Kito ya Sampai Hilmi ya Hilmi ya. nah, itu kan kalau menyampaikan ya Yah ya juga bagus Menyampaikan itu mudah disimak Mudah dipahami Contoh yang lain ada lagi ya, Ini waktu masih muda-mudanya ya lanjut Nah, selanjutnya cerdas logis matematis. Apa yang dimaksud dengan cerdas logis matematis? Yaitu memiliki kemampuan nalar yang tinggi. Contohnya, misalkan Baja Habibi ya. Pokoknya orang yang memiliki kemampuan nalarnya luar biasa. Biasanya pinter di matematika, di IPA, di hitung-menghitung, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan cerdas logis-matematis. Kalau dulu mungkin yang dimaksud dengan orang cerdas itu yang seperti ini. Kalau sekarang sudah mulai melebar. Orang yang bisa berbicara di depan orang umum, orang yang bisa menyampaikan ide-idenya, dan lain sebagainya. Lanjut. Selanjutnya, cerdas spasial visual. Apa ini maksud dengan cerdas spasial Visual yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam menggambar, bisa membuat sesuatu lebih menarik, ya fotografer, animator dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sini anak-anak kita suka ada yang nonton upin ipin, nah itu salah satu animatornya adalah marasasi kita, ya orang Indonesia. Nah ini. Makanya wajar kalau misalkan anak-anak kita diberikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gambar, ya disuruh melukis, menempel, menggambar, dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk dari stimulasi atau rangsangan agar anak terpacu kemampuan menggambarnya. Lanjut. Nah kalau misalkan... Ya, biasa dipanggil Kang Emil ya, atau, atau Ridwan Kamil. Ini kemampuan menjadi uh, seorang arsitek luar biasa. Ini karya-karyanya. Ada uh, masjid, ya. ada di Cihamplas kalau kita sering ke Bandung, ada uh, Skybreak ya, namanya itu yang tadinya jalannya macet sulat, eh sulit untuk membuat toko dan lain sebagainya sekarang dibuat jadi toko ada yang di bawah ada yang di atas dan jalan pun jadi lancar terus masjidnya ya masjidnya sangat unik dan lain sebagainya bahkan rumahnya beliau itu dibuat dari kumpulan botol-botol ini rumahnya yang pojok sini ya lanjut ini contoh anak yang memiliki kemampuan melukis, lalu dikembangkan, di didik agar menjadi orang yang profesional. Ini Kelvin pelukis cilik dari Indonesia yang meraih emas di Indonesia. Lanjut. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, coba kita lihat ini gambar apa sambil interaktif saja. Jangan dulu. <laughs> Ayo, ini... Gambarnya seperti kuda ya, tapi kalau dibalik, ayo. kalau dibalik <tuk> ini gambar tupai ya, oh, tupai. Ini. ini kemampuan orang yang memiliki kemampuan menggambar. Lanjut ada lagi. Ah ini ayah bunda coba tebak ini gambar nenek-nenek atau gadis yang cantik nian. <tuk> Boleh, silakan kalau mau interaktif. Ini gambar apa namanya? Ya, ada? <guluh> ada yang bisa menebak? Ini gambar apa? Ya, ada yang ngomong tuh. Anak ya anak gadis anak gadis matanya sebelah mana Bunda ini kal BBN baliknya Kalimantan kayu baik ini ya kalau kita lihatnya dari sini terlihatnya ini nenek-nenek ya Nenek-nenek -nene bahasa Palembangnya apa ini? Nyai ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ya kalau dilihat dari sini cantik Nian ya. Ini matanya. Ini telinganya. Ini wajahnya. Masih muda ya. Begitu. Baik. Lanjut. Bu Anipah. Selanjutnya, cerdas musikal. Ayah Bunda, yang dimaksud dengan cerdas musikal adalah orang yang memiliki kemampuan mengapresiasi musik. Ya, bisa mencipta lagu, bisa bernyanyi, suaranya juga bagus. Walaupun memang belum diberikan uh, les ataupun kursus tentang musik, sudah punya bakat, sudah punya kemampuan, begitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini siapa nih? Isana ya. Isana. Ini menjadi lulusan terbaik. Melly Guslow. Ya, bar, uh, baru sebentaranya sudah bisa menciptakan banyak lagu. Lanjut lagi. Ya, Opik. Kalau lagi banyak. Ini uh, Bencana malah sering keluar ini lagunya ya. <laughs> ya, Iwan Palas dan lain sebagainya masih banyak. ya Nah, selanjutnya ya Bunda. Kita simak tentang kecerdasan lain. Jadi, Howard Gardner, selain memberikan pengakuan kepada orang yang memiliki kemampuan logis matematis, juga memberikan penghargaan mengakui bahwa seseorang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Orang yang memiliki kemampuan cerdas gerak tubuhnya, namanya cerdas kinestetik. Ya, olahragawan, contohnya nari, aktor dan lain ini contoh dari senang nang bulu tangkis dan, dan sebagainya. ini ada bakat-bakat yang dimiliki tinggal kita bagaimana menyalurkannya ya begitu lanjut nah oleh sebab itu di MC banyak kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan untuk bisa berkembang lebih baik lagi ya. ada berenang apalagi oh, terkenal ya, dulu tuh perenang renang nasional lebih banyak dari karena banyak sungai ya nah, lanjut nah ini salah satunya anak-anak kita kalau misalkan hmm. ini atlet taekwondo ya. atlet taekwondo, nah di IMC juga ada taekwondo Selanjutnya, nah ini olahragawan Eko Yuli Irawan, ini juga orang Lampung ya kalau nggak salah. Ini memiliki kemampuan yang luar biasa, sudah mendapatkan e, medali perak ketika e, olimpiade sedunia ini ya. Jadi sudah terkenal di dunia. Lanjut, nah, ini pelari cepat ya. Lanjut, lanjut, selanjutnya ayah bunda, orang yang memiliki kemampuan sosialnya tinggi, mudah berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau anak-anak kita yang gampang bergaul, gampang berinteraksi, ini di dalam delapan kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner, namanya cerdas interpersonal, ini contohnya. Lanjut, nah ini. Ada Najwa Sihab, ya komunikasinya bagus, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, yaitu cerdas intrapersonal. Apa ini maksud dengan intrapersonal? Yaitu orang yang memiliki kemampuan menganalisa dirinya tinggi. Meninjau perilaku seseorang, memiliki perasaan yang dalam, dan seterusnya. Biasanya menjadi penasehat, ya dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang memiliki kemampuan intrapersonalnya tinggi. Kalau tadi di depan menurut hadis orang yang memiliki perencanaan yang luar biasa seperti itu ya. Ya, ini diberikan e, kegiatan-kegiatan seperti ini ya, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ya para dai itu orang yang memiliki kemampuan intrapersonalnya juga bagus. Lanjut. Yang terakhir yang kedelapan, Ayah Bunda, ada anak yang memiliki bakat naturalisnya tinggi disebut kecerdasan naturalis. Ciri-cirinya seperti apa? Senang dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, penelitian alam dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, Panji. Nah, lanjut ya, ada lagi Irfan Hakim. Dia senang binatang-binatang ya. Ini contoh seperti ini: bahwa orang yang cerdas itu bukan saja pada logikanya saja, tetapi ada di bidang lainnya juga. Lanjut, nah, Ayah Bunda, sekarang kita coba masuk tentang LSR. Apa sih yang dimaksud dengan LSR? Yaitu... Bukan tes, ya. Sekali lagi, LSR ini riset mengetahui kecenderungan kecerdasan, sehingga seorang guru mudah untuk memberikan metode yang tepat saat memberikan pengajaran. Begitu juga orang tuanya. Nah, oleh sebab itu, ketika masuk sekolah di insan cendikia Palembang ini, masuknya bukan di tes, tapi di di riset. Ya, di dalam LSR ada pertanyaan-pertanyaan. Nah ini pertanyaan-pertanyaan bukan mengetes, tapi mengetahui kebiasaan. Dan di dalam proses belajar-mengajarnya ada yang namanya strategi pembelajaran. Dari mana dasarnya? Dari hasil LSR. Begitu juga tentang penilaiannya. Nah, lanjut. Ini... Hal-hal yang harus diketahui oleh kita sebagai orang tua. Pertama, memahami tentang perkembangan otak anak kita. Kita ketahui bahwa anak-anak kita ketika usia-usia balita disebut golden age. Apa artinya perkembangan yang sangat menentukan untuk di masa yang akan datang. Karena 80 persen perkembangan terjadi di anak-anak usia, ya kelas-kelas TK, SD kelas 1, kelas 2. Selebihnya 20 persennya itu saat mengikuti pendidikan selanjutnya. Sebagai orang tua harus tahu juga tentang bakat dan minatnya yang dimiliki oleh anak-anak kita. Sehingga di dalam memberikan pengajaran, pendidikan, tidak salah. Nah Oleh sebab itu, seminar LSR ini harapannya Bapak Ibu ya semuanya Tahu tentang dominan kecerdasan anak-anak kita. Ya. LSR ya, itu menemukan potensi yang ada pada diri anak-anak kita, lalu setelah ditemukan, maka akan kelihatan muncul bakatnya. Nah Oleh sebab itu, bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita diberikan pendidikan, latihan, pengajaran kebiasaan nanti akan menjadi seorang yang pandai sesuai dengan profesinya harapannya seperti itu Leni stay riset ini ya Ayah Bunda bukan seperti tes IQ ya, yang bersifat konstan sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh penemunya bukan tapi bersifat eh, dinamis berkembang, Sesuai dengan lingkungannya. Lanjut. Nah, dalam kegiatannya anak-anak kita nanti ditanya secara perorangan. Untuk melengkapi itu semua, orang tua pun ditanya. Apa yang ditanya? Kebiasaannya. Sehingga data yang kita peroleh relatif lebih lengkap dibanding dengan riset yang lainnya. Ada kuesioner ya, yang ibu dan bapak mengerjakan ya, terutama anak TK, SD, SMP ini ada kuesioner buat orang tuanya. Kalau kalau untuk SMA enggak, enggak pakai lagi ya. Nah nanti setelah ayah bunda eh, anak yang mengikuti kegiatan LSR, nanti diperoleh seperti ini ada tabelnya. Apa tabelnya? Yang pertama di dalam penjelasannya, di situ ada delapan kecerdasan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan sebagai guru? Kita lihat tiga dominan kecerdasan yang angkanya paling besar. Itulah dominan kecerdasan anak sekarang, yang saat kita LSR. Contoh di sini misalkan ya yang pertama namanya cerdas interpersonalnya tinggi. Anak kecerdas bergaul mudah bergaul, mudah bersosialisasi dengan orang lain. Yang kedua, linguistiknya juga bagus. Gampang berbicara, gampang menyampaikan maksud dan tujuan. Ya. Dan yang ketiga cerdas musik. Artinya apa? Anak yang memiliki kemampuan seperti ini ketika mengajar, ketika memberikan kegiatan-kegiatan pendidikan, dengan menggunakan dominan yang tiga tadi, insya Allah akan lebih, lebih paham untuk memahami apa yang disampaikan. Jangan lewat yang naturalis dulu. Walaupun ada, tapi sifatnya rendah. Ya, begitu. Lanjut. Nah, nanti akan diperoleh ada namanya grafik seperti ini. Nah, grafik ini yang 2,5 artinya apa? Ini standar. Yang ke atas itu yang tinggi-tingginya. Jadi ketika kita akan memberikan pendampingan kepada anak-anak kita lihat yang angkanya paling tinggi yang mana dulu? Itulah yang harus kita masuki. Sama ketika kita misalkan akan memasuki sebuah stadion. Misalkan stadion Jakabaring. Di sana pintunya yang A, rapat, banyak orangnya. Apakah kita mau masuk ke sana? Sementara pintu B dan C ada yang kosong. Nah, diibaratkan seperti itu. Pintu yang kosong akan lebih mudah memasuki. Disitulah kita akan memberikan pengajaran. Artinya ketika kita akan memberikan pemahaman, memberikan contoh kepada anak-anak kita, cari pintu yang lebih lebar, untuk bisa memasukkan informasi tadi. Inilah kegunaan dari LSR tadi ya. Lanjut. Ini hasil laporan grafiknya ya tadi. Lanjut. Nah, ini ada kegiatan pendampingannya. Ayah Bunda jangan khawatir di dalam LSR ini ada saran-saran, ada Pendampingan apa yang harus dilakukan oleh anak yang memiliki dominan kecerdasan interpersonal? Nih, contohnya bermain bersama orang yang senangnya bergaul. Kalau belajar sendiri, malah nggak bisa. Maka harus ditemani. Bagaimana kalau di rumah ya? Kita sebagai orang tua harus bisa menemani. Buat gurunya dengan cara diskusi diskusi kelompok dan lain sebagainya lanjut nah, sedangkan untuk anak yang memiliki kemampuan linguistiknya tinggi maka pendampingannya yaitu anak disuruh untuk memperkenalkan diri menceritakan toko-toko dan lain sebagainya ini namanya eh, pendampingan saat anak ditemukan kecerdasan linguistik dan yang musik ingat ayah bunda memang kita sebagai orang tua ketika memberikan pengajaran patokannya acuannya jangan dirinya tapi orang tua itu harus mengetahui dominan kecerdasan anaknya maka ketika anaknya diketahui ya dominan kecerdasan ada salah satunya musik maka ketika akan mengajarkan E, menghitung, membilang, jangan langsung lurus saja, jangan, satu, dua, jangan. Ada unsur seninya, dibuat lagu, dan seterusnya. Begitu ya. Oleh sebab itu, di dalam kegiatan seminar LSR ini, harapannya ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, khususnya ketika di rumah, ataupun bagi para guru ketika di sekolah, buat Strategi mengajar yang menyenangkan dengan berbasiskan hasil LSR. Nah ini contoh-contoh kegiatannya bahwa di dalam proses belajar-mengajar, kita sebagai orang yang dewasa perlu mengetahui dominan kecerdasan anak-anak. Dan kecerdasan anak-anak ini banyak variasinya, ya. tadi ada, ada delapan ya, ini contoh-contohnya, ketika kita melakukan pendampingan, buat variasi yang bagus, variasi yang menarik, ingat, tumbuh kembangkan kemampuan anak-anak kita. Lanjut. Nah, ada menggambar, mengetahui, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, hargai kemampuan anak-anak kita, akui kemampuan anak-anak kita, temukan, dan kembangkan, ya. tumbuhkan dan kembangkan setiap kecerdasan anak-anak kita dan berikan dukungan, agar apa? Agar sesuai dengan minat dan bakatnya berkembang menjadi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berkembang, belajar, cerdas, sesuai dengan yang dimiliki. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bacakan, kita sebagai orang tua, menemukan dan menumbuh kembangkan setiap kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita, dan berikan dukungan agar minat dan bakatnya bisa berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya seminar ini kita bertambah kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, dan tentu yang paling penting, insya Allah karena kita termasuk tolabul ilmi, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita semuanya. Sekian mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila tobi kualidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke okay. Baik, kepada Bapak Kasoli, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang lengkap ya Pak ya terkait hasil LSR ini. Uh, selanjutnya kita akan tanya jawab nih Pak, kita akan mempersilahkan kepada ayah bunda yang memiliki pertanyaan terkait LSR, terkait penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasoli, dipersilahkan. Mungkin apa ada fiturize hand atau dicat dulu atau bagaimana bisa. Mungkin yang fiturize handnya bisa dihidupkan nanti kita akan lihat siapa yang kita lihat kolom chat. Oke, bagaimana ya Bunda? Ada yang ingin ditanyakan? Terkait hasil LSR mungkin hasil anandanya. Kenapa, apa yang, saran yang bisa dilakukan di rumah kali ya. Kan ini tadi, di sekolah untuk guru. Nah mungkin di rumahnya, mungkin ada kegiatan yang bisa dilakukan gitu kan. Sambil apa, ketika hari libur mungkin ya Pak ya. Mungkin bisa ada yang ingin ditanyakan ya Bunda? silakan Ya, ada TKA2 dari Bunda Amira Gali ya. Ya Bunda silakan di unmute. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, terima kasih atas kesempatannya Ini yang mau saya tanyakan begini Pak Kebetulan hasil dari uh, LSR anak saya Kan dua orang sekolah di IMC Posisinya sama-sama masih satu TKA, satu TKB Ini kebetulan memang kalau saya lihat dari hasilnya memang sesuai dari uh, kondisi anak saya nah yang jadi uh, pertanyaan ke saya apakah ini bisa jadi patokan untuk saya bisa uh, nanti mengarahkan untuk modal dia untuk dewasa nanti nah, terus yang kedua apakah nanti ini akan berubah kondisinya pada saat dia nanti untuk masuk SD misalnya nanti kayak anak saya yang nomor 2 sekarang yang kecil ini ini kebetulan dia posisinya di kecerdasan bergaul nah pada saat nanti udah naik ke SD mungkin nanti mau saya rencananya masukin lagi ke IMC ada lagi untuk tes seperti ini Apakah itu nanti bisa berubah terus yang pertanyaan yang ketiga Uh, saya sih hanya ingin tahu ya Pak ya, pada saat tes LSR itu, itu uh, memang dites saat kondisi anak saat itu atau memang sudah kelihatan dari dari awal gitu Pak. Mungkin kan pada saat itu kayak anak saya ini belum saya ajarkan kalistung. Nah, jadi pada saat dia dites, uh, dia belum tahu nih angka atau dia belum tahu nih bangun ruang. Jadi uh, dia makanya bisa tahu, oh ini lebih dominan ke bergaul gitu. Uh, gitu aja sih Pak, terima kasih atas uh, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Ya, Jadi tadi yang disampaikan, Alhamdulillah kalau sudah sesuai ya, ini menandakan sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bahwa uh, LSR ini bukan tes, tetapi meriset, mengetahui dominan kecerdasan, kebiasaan-kebiasaan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua, apakah ini bisa menjadi patokan ke depannya? Ya, untuk sementara ini, itulah patokan yang kita berikan pendampingan kepada anak-anak kita. Apa tujuannya? Agar bisa memberikan pendampingan sesuai dengan dominan kecerdasan anak-anak kita. Sehingga saran-saran yang ingin kita Berikan kepada anak-anak kita pembentukan perilaku, pengetahuan, dan lain sebagainya. Caranya dengan cara seperti itu yang tadi. ya Tadi contohnya cerdas bergaul. Apa yang harus kita lakukan ketika memberikan pemahaman? Contoh misalkan ya. Nah, coba lihat tuh. Ada orang yang sedang uh, kesulitan. Yuk kita bantu. Nah, kebetulan misalkan. Dia kan cerdas bergaul ya. Coba tanya rumahnya di mana. Nah, begitu. Terus eh, tinggalnya dengan siapa. Begitu. Orang yang cerdas bergaul akan senang seperti itu. Maka anak yang seperti ini akan berkembang. ya Bisa berkembang selanjutnya. Sebaliknya sudah diketahui hasil LSR-nya ini anak yang Interpersonal cerdas bergaul, tapi oleh orang tua tidak boleh berteman dengan orang lain. Pokoknya kamu harus di kamar aja, harus di dalam pagar aja. Kira-kira di riset lagi akan tumbuh berkembang atau tidak? Tidak ya, karena apa? Tidak ada lingkungan yang mendukungnya. Nah, jadi bisa berkembang atau bisa menurun. Oleh sebab itu di EMC ini akan dilakukan secara berkala ya. Di kelas TK, kelas A, atau kelas B. Nanti di kelas 1 SD ada lagi. Di kelas 3 ada lagi. Karena yang paling ideal setiap tahun. Apa tujuannya setiap tahun? Supaya kita lebih bisa mengkoreksi kira-kira apa yang salah. Ketika di LSN lagi, apa yang sudah benar. Kalau sudah benar, yuk kita tingkatkan lagi. Seperti itu. Artinya berkelanjutan ya berkelanjutan harapannya seperti yang tadi saya jelaskan bakatnya sudah ketahuan ya nanti diarahkan kuliahnya seperti apa sekolahnya seperti apa jadi seperti itu ya ya bunda Insyaallah mudah-mudahan kalau mau melanjutkan di IMC akan selalu ada seperti itu nah, gitu ya jadi ini sekalian jadi satu jawabannya Begitu, okay, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Kasoli, atas ya, jawabannya. Sama -sama. Semoga terjawab ya, Bunda Amira dari TKA2. Selanjutnya, ini udah ada yang raise hand tiga orang. Tadi yang pertama ada Bunda Tria atau Nana. Ya, silahkan, Bunda, kalau ingin atau Ayah ingin ditanyakan. Ini kali ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin bertanya Pak. Tapi pertanyaan pertamanya sudah terwakilkan oleh bunda yang sebelumnya. Oh iya, alhamdulillah. Iya. <laughs> ya. Tapi dari jawaban Bapak, jadi tiap misalnya tiap perkembangan anak tuh akan berbeda, akan berubah rubah ya Pak ya, tiap kecerdasannya ya Pak ya. Iya, tergantung lingkungannya, rupanya. betul. Iya betul. Nanti di IMC apakah akan dilakukan secara uh, apa? Misalnya tiap tahun diadakan tes Atau nanti menunggu mereka setelah masuk SMP Dan pertanyaan ya. keduanya Kan kalau misalnya kecerdasan IQ Tidak akan berubah-ubah ya Pak ya Betul tadi Ya berarti dari anak sejak dini pun IQ-nya pasti segitu ya Pak ya Ya nanti di IMC akan dilakukan tes IQ enggak ya Pak ya, ya. Kalau hmm. nanti bisa ditanyakan dengan sekolah ya oh, eh, Ini tes IQ bisa berubah Kenapa bisa berubahnya? Jika ada kecelakaan yang menyebabkan anak ini e, terganggu. ya, terganggu, terganggu sensor motoriknya atau yang lain sebagainya. Jadi kalau normal-normal saja ya tidak akan berubah. Kalau menurut e, Alfred Binet, penemu tes IQ. Sedangkan sedangkan kalau untuk Watkarner, ini akan berubah. Kenapa berubahnya? Jika situasi dan kondisi mendukung. Contoh misalkan anaknya, Bunda dominasinya apa Keterasannya? Uh, sebentar Pak. Ya. Uh, tadi itu matematis logis. Ah, bahkan, uh, matematis logis. Iya, hmm. matematis logis. Sementara orang tuanya tidak suka dengan matematika. Tidak, tidak suka memberikan hal-hal yang logis buat anak-anak. Kira-kira bisa berkembang apa enggak? Kurang <laughs> Contoh, punya, ya? Iya kurang. Maka kita sebagai orang tua harus bisa mengikuti. Ibaratnya mengalah dengan kondisi anaknya. Sama hmm. kalau misalkan anak di, enggak tahu kalau di Jakarta sudah mulai banyak tuh anak yang enggak suka dengan nasi. Ya. Sementara kita harus maksa, gitu, anak suruh makan nasi kira-kira bagaimana tuh? Muntah anaknya nggak mau, malah jadi benci. Iya. Nah, kita sebagai orang tua harus bisa mencari solusinya. Ternyata karbon hidrat itu bukan saja dari nasi, bisa dari eh, jagung, bisa dari umbi-umbian, kentang, dan lain sebagainya. Jadi kita orang tua yang harus bisa menyesuaikan dengan anak-anak kita. Sehingga harapannya bisa berkembang dengan baik. Seperti itu. Untuk e, risetnya, kalau yang biasa dilakukan, yang saya sering melakukan seperti ini, dua tahun sekali. Misalkan di kelas 1 ada riset, tarik kelas tiga ada lagi, nanti di kelas 5 ada lagi, SMP ada lagi, nanti tes, e, apa namanya, di Ketika masuk SMA, baru ada lagi. Kalau SMA biasanya untuk penjurusan, jadi salah satu untuk menjadi bekal ilmiah yang harus dimiliki oleh para guru dengan cara diriset dominasi kecerdasannya apa, sehingga nanti memilih kuliah itu jurusannya bukan ikut-ikutan dengan teman-temannya, tetapi sesuai dengan kemampuan. Begitu ya? Oke, okay. bagaimana, Bunda Nana? <laughs> Pak di mute. Di mute Ibu. Iya, gimana kira-kira sudah cukup penjelasannya Ibu? Bunda. Iya, cukup. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Baik, ya. uh, selanjutnya ini Pak Kasoli ada pertanyaan ya. yang cukup menarik di kolom chat. Kita pindah ke kolom chat dulu. Ya, ini ada silahkan. pertanyaan. Ada Bunda tari dahlan uh, ini hampir sama pertanyaan dengan Bunda Felicia dari 1A. Baik. Pak untuk anak saya matematisnya 2,8. Itu kalau dilatih apakah bisa berubah sama ya. kalau yang Bunda Felicia itu interpersonalnya juga kecil. Jadi 2,2 itu apa yang harus dilakukan? Oh iya, baik. Baik Ayah Bunda. Jadi di dalam proses belajar mengajar ya, kita sebagai orang tua juga akan mengalami ketika anak-anak kita ya diketahui hasil LSR-nya matematis logisnya itu rendah, artinya apa? Ketika mengajarkan informasi, entah itu bahasa Indonesia, entah itu matematika, jangan dimulai dari yang nilainya rendah terlebih dahulu. Masuklah dari nilai yang paling tinggi. Contoh, mau mengajarkan matematika, ini kan rendah ya. Di sini nilai mat, nilai matematik logisnya rendah, hasil risetnya rendah. Jangan langsung ke angka-angka. Ajak dulu misalkan dominan kecerdasannya menggambar, maka untuk belajar matematikanya melalui gambar-gambar. Ya, misalkan namanya siapa anaknya? Bunda Tari Dalam. Uh, Nisa anaknya, namanya. Nisha. Nisa. misal Nisha. contoh ya Nisa lah ya. Nisa, yuk kita hitung ya gambar ini, gambar empempek yang. Kapal selam yuk kita hitung Misalkan anaknya sukanya kapal selam Coba kita hitung Karena hobinya makan kapal selam Begitu ya Dihitung sama dia Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oh ada enam Padahal sedang mengajarkan bilangan Jadi nggak langsung diajarkan dengan ini Angka satu, dua Dia akan mundur Karena apa? Tidak suka Begitu juga kalau misalkan ada anak yang dominannya kecerdasan naturalis. Ketika anak diajarkan berhitung matematika, jangan langsung uh, ke matematikanya. Bawa ke pinggir kolam, yuk kita hitung ikannya ada berapa ya. Wah, ikan itu warnanya apa ya? Warna kuning, yang kuningnya ada berapa? Jadi anak-anak cari yang tertariknya dulu. Tertarik itu tergambar di dalam hasil LSR tadi contohnya seperti itu ya ya sama Pak ini Bunda Felicia juga sedang rice hand mungkin mau berbicara langsung Bunda silakan terkait pertanyaannya Di -unmute, ya baik terima kasih atas kesempatannya ini tadi saya baru-baru lihat ini ternyata ada interpersonal dengan intrapersonal Oh iya. Nah untuk nilai interpersonal cerdas bergaul ini justru tinggi 4,2 hmm. tapi intrapersonalnya 2,2 Iya saya nggak tahu ini apa kebalik atau gimana karena setahu saya anak saya nggak mudah bergaul dia diam uh -huh. gitu iya. terus kalau emang ternyata intrapersonal ini kecil gimana cara uh, apa melatihnya baik langsung ya jadi terkadang anak-anak kita itu ketika di rumah bisa jadi ya ketika di rumah dia gitu ya, tetapi ketika di sekolah dia banyak teman-temannya karena menemukan hal yang apa, hal yang senada punya hobi yang sama sehingga cepat bergaul, cepat banyak teman-temannya. Ya, ada yang sebaliknya. Di rumahnya banyak bergaul, banyak pencar, tapi giliran di sekolah dia diem. Ada juga yang seperti itu. Ini artinya apa yang harus kita lakukan sesuai dengan saran yang ada di dalam hasilnya. Ketika anak yang cerdas bergaul, boleh sesekali. Hari ini kamu sudah eh, temenan ama siapa saja. Misalkan anaknya kelas satu, ya, kan apalagi tahun ajaran masih baru nih coba ceritain ke bunda apa saja kebiasaan anak tadi. Anak yang cerdas bergaulnya tinggi, biasanya bisa menceritakan tuh. Ya, Jadi seperti itu, ada saran-saran. Kalau anaknya memang interpersonalnya tinggi, pendampingannya belajar kelompok, diarahkan untuk kerjasama, memberikan kesempatan untuk Diskusi, itu akan lebih memudahkan untuk berkembang. Seperti itu Bunda ya. Baik Bunda, semoga uh, bagaimana? Uh, untuk yang intrapersonal, cerdas ah, dirinya rendah, iya. yang bagaimana Yang intrapersonalnya cara? bagaimana, kok rendah. Artinya apa? Jika sekarang intrapersonalnya rendah, usahakan memasukinya itu dari yang paling tinggi dulu. Ibaratnya ketika kita akan menaiki bis, ya, misalkan ini pintu belakang kosong, sementara pintu depan penuh banyak orang. Toh bisnya juga sama, nah, kita masuk dari bis yang luas pintunya, yang lebih gampang masuknya. Lebih gampang masuknya ini sekarang sudah terbuka. Dari mana? Dari hasil LSR. Jadi kita memandangnya itu, dominan kecerdasan yang sekarang sedang dimiliki oleh anak-anak kita bukan berarti kita mengabaikan yang kecil tetapi lebih bagus memasukinya itu dari yang lebih besar terlebih dahulu begitu. Oke, terima kasih Pak Kasoli, gimana Bunda? Terjawab? satu Masih. lagi. Oh, uh, ya. Ini Silakan. ini uh, berbanding lurus atau terbalik ya Antara intrapersonal cerdas diri dengan matematikas uh, Matematikas logis Karena cerdas angkanya tinggi banget anak saya uh, nah. Angka 5 Tapi intrapersonal cerdas dirinya 2,2 ya. ya artinya apa? Alhamdulillah ya ya Berarti siapa namanya? Felisa Uh, Felisa ini kemampuan logisnya tinggi, Bunda ya, kemampuan logisnya tinggi. Jadi kalau misalkan mengajarkan matematik, hitung-hitungan, sesuatu yang logis, lebih mudah diterima, daripada yang bersifat, coba kamu renungi, coba kamu pahami. Nah yang seperti itu, itu namanya intrapersonal, jangan suruh begitu. Pakainya penjelasan yang logis, pakainya hal-hal uh, yang berhubungan dengan Angka-angka itu akan lebih mudah dipahami oleh dia. Jadi jangan suka, kamu mikir dong, coba kamu inget ingat Nah itu akan lama nanti masuknya. Nah, jadi seperti itu Bunda ya. Semoga menjawab Bunda pertanyaannya ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama ya, Bunda. Hati. Baik Pak Kasoli kita masuk ke SMP. Ini ada yang oh, Bunda ya, Hand, Bunda Gaza, Zulia. Silakan Bunda. Masih ada pertanyaan? Masih dimasih dimu. Masih di Sudah. Silakan. Suaranya nggak kedengeran, Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah kedengar. Uh ya. Uh, uh, perkenalkan nama saya Julia Bundanya Gaza di kelas 7 SMB uh, Yang saya ingin tanyakan begini, Pak. Uh, Mungkin bukan pertanyaan Saya ingin diskusi Jelas suara saya Pak ya Jelas okay. Jadi uh, Kalau saya melihat uh, Hasil LSR nya Mungkin tadi sudah banyak Bapak sudah menjelaskan panjang lebar. Insyaallah saya paham dan itu mungkin bisa berubah ya Pak, tergantung lingkungan kemudian eh, perkembangan anak juga ya untuk kedepannya. Nah ini saya eh, apa ingin diskusi tentang satu kasus di, yang dilakukan apa yang di, apa yang dialami anak saya. Bahwa pertama beli apa namanya anak saya ini kan sukanya main gym Pak ya. Gak tahu mungkin apakah memang anak-anak seusia ini hobi banget gitu ya main game. Gitu. Tapi di situ saya tidak terlalu apa mencegah dan juga tidak terlalu apa namanya me membiarkan seperti itu. Jadi ketika waktunya pas main game gitu ya silakan gitu. Tetapi kalau waktunya memang untuk melakukan hal-hal yang lain, ya saya ini ya batasi waktunya. Kemudian saya Usulkan kepada alat saya ini, kenapa saya kan abang? Ya, Bang, kenapa abang kan hobinya main game nonton YouTube gitu ya, nonton YouTube yang uh, tentang game juga ya, strategi, strategi memang dia sukanya tentang strategi kayak main apa puzzle, bagaimana cara apa uh, main, memainkan sesuatu gitu ya, dan dia belajar di YouTube. Nah, uh, kembali lagi. Saya bilang, kenapa abang tidak menciptakan sesuatu game yang bermanfaat kayak gitu? Nanti misalnya dia sukanya main game, saya arahkan kepada lebih menjadi apa namanya penciptanya gitu. Jadi itu nanti apa namanya game yang lebih bermanfaat yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Jadi saya pikir itu lebih bermanfaat ketimbang kita menjadi konsumsinya ya, mengkonsumsinya gitu. Nah, apakah itu uh, arahan kami, arahan saya sebagai orang tua itu apa apakah dibolehkan seperti itu, Pak? Karena saya terhadap anak-anak, uh, justru melihat perkembangan mereka itu, justru melihat apa yang mereka sukai, seperti itu. Jadi, saya support apa yang mereka sukai, dan lebih, kalau bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka minati. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ada juga anak um, yang anak nomor 2, perempuan, namanya Zahra, itu di kelas 2. Uh, Zahra ini tipe orang yang memang lebih banyak senang belajar, belajar sendiri, mandi. Daripada kakaknya tadi, dari daripada abangnya. Nah itu, uh, satu hari dia cerita seperti ini, saya nggak mau sekolah, mari. Saya nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Uh, ini mohon maaf ya cerita sedikit, karena gurunya marah-marah gitu, gurunya marah-marah itu marah sama kakak atau marah-marah uh, sama kakak ya kakak itu banyak salah pak gitu ya, sehingga dimarahi oh bukan, bukan marah sama kakak tapi marah sama yang lain nah jadi saya simpulkan uh, Zahra ini orangnya yang merasa terganggu ketika yang pertama itu teman-temannya ribut di kelas yang kedua itu kalau uh, apa namanya misalnya guru memarahi teman-teman gitu misalnya teman-temannya ribut ini ya memang salah tapi wajar kan berarti guru memarahi anak murid gitu tetap maksud memberikan apa memberitahu memberi yang lebih baik gitu ya. tetapi sepertinya Zahra ini sosok orang yang terganggu dengan pihak yang seperti itu nah itu bagaimana ya pak apa namanya Zahra ini orangnya seperti apa sih gitu. itu saja mungkin demikian pak ya, baik terima kasih Bunda Gaza ya, kalau tadi yang disampaikan bahwa bagaimana kalau misalkan anaknya memiliki kemampuan hobi games, jadi saran yang disampaikan sudah betul, apalagi kalau misalkan dibuat jadwalnya, kapan boleh bermain game, kapan bisa melakukan istirahat, Belajar dan lain sebagainya, ini satu, satu langkah yang betul sebagai orang tua. Dan tadi juga, ini ada tawaran ya, bagaimana kalau misalkan kamu suka game, buat saja gamenya yang nanti bisa dikonsumsi eh, buat orang lain dan bisa dijadikan profesi gitu ya. Asal yang pertama memang anak itu punya kemampuan ya, kalau hobi. Ditambah dengan kemampuan maka akan menjadi profesi Hobi ya ditambah lagi dengan dukungan akan cepat menemukan profesi Bahkan bisa jadi sesuatu yang menghasilkan nantinya Asal betul-betul pendampingannya itu betul Ketika mengarahkan diarahkannya betul Dan yang paling penting lagi perlu ditambahkan bahwa hobi itu salah satu bentuk dari hiburan. Kamu ke depannya harus punya profesi. Untuk menjadi profesi yang bagus harus punya bekal. Apa bekalnya yang sekarang harus kita lakukan? Karena sekarang masih di dunia pendidikan, SD, SMP, belajar terlebih dahulu. Silakan Bunda memberikan kesempatan untuk bermain silakan bunda memberikan kesempatan untuk belajar dari YouTube asal jangan lupa bekal ilmu pun apalagi ilmu dasar ya SD SMP nggak boleh ditinggalkan seperti itu jadi ada ada eh, memberikan kesempatan tetapi tidak dilepas begitu saja jadi ingatkan tentang bekal Ya, sebagaimana tadi di, dijelaskan bahwa yang namanya orang cerdas punya ilmu terlebih dahulu. Ya, jadi ilmu terlebih dahulu. Selanjutnya untuk adiknya ya, sama Zahra tadi ya. Nah, untuk Zahra, bagaimana dengan Zahra? Zahra ini kalau saya riset mungkin dominan kecerdasannya intrapersonal orang yang lebih suka belajarnya mandiri sendiri. Merasa terganggu kalau misalkan ada orang lain yang ikut membantu dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi, untuk anak-anak yang seperti ini, ini juga satu eh, bekal buat orang tua, bahwa ini contoh anak yang memiliki kemampuan untuk menjadi penasehat ke depannya karena banyak merenung. Dia mau ngomong apa-apa selalu mikir terlebih dahulu, omongan ini kira-kira buat orang lain enak nggak ya? Nah seperti itu Jahra itu, jangan sampai saya melukai uh, orang lain, jangan sampai nanti saya menyakiti orang lain seperti itu Gayanya Zahra seperti itu, itu juga satu bekal kecerdasan yang harus kita miliki gitu kan suka ada orang tuh ngomong-ngomong aja itu nggak tahunya menyakiti orang lain. Nah ini Jahra punya kemampuan yang yang bagus, tinggal kita arahkan Jahra. Bagus, kamu punya kemampuan seperti itu. Kalau bisa, ditambahkan lagi karena untuk bisa menjadi orang yang bisa bergaul di masyarakat, juga perlu eh, bantuan orang lain. Kita hidupnya akan bersama di masyarakat kedepannya, jadi ya perlu didampingi seperti itu, Bunda. Ya, baik, Bunda. Bagaimana? Semoga terjawab, ya, Bunda. Ya, nah, terima kasih, baik, Pak. Ini kan banyak banget nih pertanyaan yang sama ya, tadi saya baca. Mungkin semoga yang pertanyaannya tadi mirip-mirip bisa terjawab. Ini ada pertanyaan nih Pak, satu menarik nih. Bagaimana terkait pengelompokan setiap kelas? Oh, yeah. Untuk kelas 1A, B, dan C ini kayaknya iya kan, tadi kan udah di uh, assessment nih ya, maksudnya yeah, nah, pengelompokannya itu yeah, yeah. seperti apa-apa. Nah, inilah kelebihan IMC. Ayah Bunda, saya yakin se-kota Palembang mungkin bisa jadi se-Sumatera Selatan, yang pengkelasannya itu bukan berdasarkan nilai ulangan, apalagi tes masuk, enggak. Tapi kita mengelompokkannya berdasarkan dominan kecerdasan. Ada anak yang cerdas logis matematis satu kelas, dominan kecerdasan linguistik satu kelas. Harapannya apa? Semua anak cerdas. Makanya tidak salah kalau mencantumkan di lapangan, di tagline-nya, di brosur, Sekolah para juara, semua anak punya juara. Semua anak punya kesempatan menjadi juara pada bidangnya masing-masing. Jadi, seperti itu ya. Jadi, ada nanti pengelompokan kelasnya, harapannya juga setiap uh, kelas, ketika guru masukin memasuki kelas, metodenya, caranya akan berbeda dengan kelas yang lainnya karena sudah dikelompokkan seperti itu. Berarti satu kelas itu dominannya sama ya Pak ya? ya. ya. Oh. Tiga ya. tadi, tiga, tiga eh. kecerdasan. Tiga kecerdasan yang dominan dikelompokkan dalam ya. kelompok kelas yang ya. sama. Oh gitu, semoga terjawab ya, ya. Bunda. ya Satu lagi Pak, saya penasaran ya. ada pertanyaan kan terkait program unggulan SDIT MC ya, yang tahsin. Nah ini Baik. Pak, untuk menjadi Hafiz atau Hafizo, kecenderungan kecerdasan dominan ini yang mana yang bisa dioptimalkan? Baik. Kemudian kecenderungan ini apakah memang natural muncul dari diri anak, atau distimulasi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ayah bunda LSR ini salah satu pintu untuk mengetahui dominan kecerdasan anak-anak kita. Bagaimana kalau misalkan anak kita ini mau menghafalkan Al-Quran, tapi pas saya lihat kok anak kita yang tinggi ini misalkan contoh namanya misalkan Anissa ya, misalkan ini contoh saja Anissa. Dominan kecerdasan natural, bagaimana untuk bisa menghafalkan Al-Quran? Ketika sambil menghafalkan Al-Quran, disetel uh, YouTube-nya hal-hal yang berhubungan dengan alam. Ada suara-suara gemercik air, ada suara-suara uh, burung, terus sambil di uh, tanda buri ayat-ayat Al-Quran, kan ayat Al-Quran kan banyak tuh hal-hal yang membahas tentang alam begitu Jadi diiringi, sehingga lebih apa? Lebih memudahkan anak untuk konsentrasi. Jadi metodenya dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan hasil LSR ini. Jadi, seperti itu. Ya. Baik Pak Kasoli, terima kasih. Jadi dominannya apa? Jadi kalau misalnya... Logis matematis mungkin di segmentasi ya iya, Ayat-ayatnya ya ayatnya. Intrapersonal mungkin dari maknanya dulu atau... Ya misalkan anaknya oh. dominasinya ini Logis matematis Anak-anak yang pinter oh. Allah sudah memberikan pahala Satu huruf yang oh. kalian baca Punya pahalanya berapa? Sepuluh kebaikan Coba tadi kamu sudah membaca satu halaman Hitung berapa tuh kebaikannya oh. Jadi anaknya itu akan ter apa ya, terpacu motivasinya sehingga cepat ingin menyelesaikan hafalannya. Ingin cepat hafal 30 juz. Ya, membaca saja 30 apa membaca saja 10 kebaikan apalagi menghafal. Jadi seperti itu. ya betul. Jadi memang itu bisa dilihat dari dominannya kemudian pendekatan menghafal ya. Qur'annya bisa dilihat dari sana ya Pak Kasoli Baik terima kasih Ayah Bunda Pak Kasoli terima kasih Sama. Mohon maaf sebelumnya Tidak semua pertanyaan bisa dijawab Sama. Mengingat waktu yang sangat terbatas Ya Ayah Bunda tapi semoga Penjelasan dari Pak Kasoli tadi bisa bermanfaat ya bisa ada informasi yang ingin ditanyakan sudah terjawab seperti itu. Nah, se uh, ah, setelah uh, tanya jawab ini kita mengakhiri Pak. Mungkin ada penutup dari Pak Kasoli terkait. Baik, terima kasih ini? Ibu Hanifa. Terima kasih ayah bunda atas kesediaan mengikuti kegiatan seminar ini. Saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih yang banyak dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ingat, tugas kita sebagai orang tua menumbuh kembangkan kemampuan anak-anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan apa yang kita titipkan kepada anak-anak kita, ini menjadi sumber pahala kita, manakala kita sudah tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Ya, oleh sebab itu, aset termahal di dunia ini, sampai dengan akhirat adalah anak yang soleh dan soleha. anak yang pintar anak yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya itu saja dari saya Baik, terima kasih banyak pak Kasoli ya terima kasih ayah bunda yang sudah hadir hari ini untuk guru bapak ibu guru juga yang sudah hadir dan membuat acara ini berjalan lancar, mohon maaf tadi jika ada kesalahan teknisnya sehingga membuat acara menjadi sedikit terhambat, tapi semoga esensi dari acara ini bisa tetap tersampaikan ya ayah bunda dan bapak ibu guru sekalian uh, baik, meng, uh, mengingat uh, ac rangkaian acara sudah selesai uh, acara seminar hasil SR hari ini uh, kita ucapkan dulu alhamdulillah <tuh> alhamdulillah robbal alamin. Baik ayah bunda terima kasih banyak atas waktunya semoga bermanfaat saya sebagai uh, host acara hari ini Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang saya lakukan kepada Allah saya mohon ampun uh, Saya akhiri wabilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh Terima kasih